Wow. Oke, okay, teman-teman. Kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow. Mobil salender. Mantul. Mobil kontainer panjang sekali, teman-teman! Mantap! Mobil off-road keren kita langsung bersihkan jadi bersih mantul kita bongkar lagi teman-teman mobil beko mantul Mobil tanki mantap, mobil krem mantul. Kita langsung bersihkan Mantul Mobil truk Mobil pemadam kebakaran Mantap Mobil kebersihan Bagus sekali teman-teman kita langsung bersihkan keren kita bongkar lagi teman teman wow sangat kotor motor balap mantap mobil molen kita langsung bersihkan mantul jadi bersih wow loader Mobil beko Mantap Mobil truk Keren sekali ya teman-teman kita langsung bersihkan wow kita bongkar lagi teman-teman wow mobil balap warna kuning mantul bulldozer salju keren mobil bus tayo lani halo kenapa kau masih di kota jika nih warna merah mantap kita langsung bersihkan mantul tinggal satu lagi teman-teman kita langsung bongkar wow mobil double decker keren mobil tank baja mantul wow mobil salender keren sekali ya teman-teman mantap kita langsung bersihkan wow jadi bersih bersih teman-teman bagus-bagus mantul